roma romanya ayo perhatiin nih burung nyanyi aja kan jangan sengaja. -seng. Itu dia, Jos. Saban hari nih burung nyanyi terus. Emang habis teng gacor-gacornya. Kalau lu nggak percaya, no coba lu lihat riala si Joni. Merod. Joni, Joni, sorry ya lu bakalan gua jual karena majikan lu lagi bokeh no no liat jaringan gua di dapur udah pernah kosong cuman lu benda gua satu-satunya yang bakalan gua jual semoga nanti lu bahagia dengan majikan yang baru <tuh> waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh tumben lu Jos main kemari <tuh> iya bang denger burung abang si Joni mau dijual ngomong-ngomong gimana tuh ampekannya, gacor kagak? bucuk jangan ditanya soal ampekannya mah, gacor banget iya juga sih bang rumah-rumahnya aja perhatiin di burung nyanyi aja kan jangan sengaja. -seng. itu dia Jos. saban hari nih burung nyanyi terus emang lagi udah gacor-gacornya Kalau lu nggak percaya, mau no, coba lu lihat dia si Joni, kakak percaya ya bang, tapi kok yang itu kalem banget bang? oh kalo yang itu namanya si Jono, dia memang kalem kalau udah wayanya, doang dia nyanyi. Oh gitu ya, lah hebat benar tuh burung. So waya waya kalau dia mau nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Datang juga lu cel, lagi diare parah. Oh ini Jos temen lu yang mau lihat burung. Duduk duduk dulu sini. Iya bang, ini kita temannya gojos mau ngeliat burung abang katanya mau dikiloin kiloin. Cepet, kagak-kagak aja lo kalau ngomong dijual. Siap <tuk> ya, dah. Iya yeah, maksudnya dijual. Maaf kecepatan. Tadi disuruh temannya gua, gua ruh kilo. Lantas kebablasan. Terus gimana nih urusannya? Jadi kagak. Ya jadi bang, coba ya lihat liat dulu ya burungnya. Ya udah lo longok dulu dah tuh burungnya. Bang, kurang gini ini kita peradin nyanyi terus kali berapa ini? duit nih? Oh, kali yang ini 5 juta, Bang. Hmm, mahal juga ya, Bang. Udah, ayo mau beli yang di maji dari tadi no. berapa? Oh, kali yang ini 10 juta, Bang Monte. Lah, kok lebih mahal ya, Bang? Iya, kali yang ini pencipta lagunya. Hah? Nah. <San> <Sat>